Oh. ya ya, huh? eh eh oke eh, eh. oke, okay, okay. huh? bisa lihat, oh. wow, telur burungnya udah menetas, hehe, <laughs> hmm? <harap>. jangan bersih, <laughs> sorry, ini udah, udah, udah. Ah. alhamdulillah. alhamdulillah. Beres tugas kita dulu. Sekarang kita cek lagi jam mataharnya dulu. Oke-oke. Jangan lupa minjem HP Uma lagi dosa. Oke. Yuk, yuk. Wah, Ayo. Eh tunggu. <tik> wah, wah. Kayaknya ada yang udah selesai nih tugasnya. Nah, Uma bawakan ini buat kalian. Jangan lupa dimakan ya. Beres Uma. Oh ya. Nusa mau pinjam HP Uma lagi? Boleh ya? Oh, boleh. Ayo, mau main game ya? Makasih Uma. Bukan buat main game enggak, tapi buat foto bayangan jam matahari yang tadi. Hmm, dulu lihat. oke, oh, oke. Okay, okay. Posisi bayangan matahari pukul 7 pagi. Persis di batu satu Oh iya Nah iya. sekarang posisi bayangan pukul 10 Bergeser di batu keempat Benar juga Bayangannya kok bisa geser ya Berarti Mataharinya bisa pindah dong hmm. Bukan mataharinya yang bergeser Hah? Tapi karena rotasi bumi Maksudnya Hah? Hmm. Gini gini maksudnya mm -mm. bumi berputar pada porosnya kayak gini uh. ketika kita sedang ada di sisi yang terang itulah siang ya yeah, ya yeah. dan ketika kita di sisi yang gelap maka terjadilah malam oh jadi gitu ini buat Rara ya hmm. Hmm. enak hmm. kayak punya oh. rares tobery gelap deh mataharinya dimakan Rara <laughs> sih <laughs> senang kalau mau matahari, bulan atau bintang, masih banyak kok tabletnya. Uh. Oh, Nih. Halal kan ya? Halal dul. Cobain deh. Oke, oke. Enak. <tuk> Rara, udah dimakan? Udah, Umar. Wow. Nah, gitu. Supaya badan sehat dan kuat, Abdul juga boleh makan ini setiap hari kayak Nusa sama Rara. Oh, oke-oke, okay, okay, Umar. Dalam hadis, Rasul bersabda. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, wow. diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya. sekarang kalau badan sehat kita bisa seru-seruan bereksplorasi tentang banyak ilmu apalagi tentang antariksa yang enggak terbatas kan Uma wah betul Nusa ayah ya itu Abdul yaudah yuk ayo dulu kamu di situ kamu di situ oke ayo Kamu Thank mm -hmm. you.